Caklukan saja rasa. Sama harus kita yang hadapi, jagurkan cahaya, rasa dahaya, jangan menyerah. Ingatlah kita, generasi pemilik. Rasa dahaga Jangan menyerah Ingatlah kita Tak lukis. Tidak lukan saja rasa agak Jangan menyerah Biasalah kita Teras di penyakluk